namanya Om Andi sama Om Kris halo Om Andi, Om Kris apa kabar Om? kabar bagi oh, ini kit-kit sultan semuanya oh. nih oh gue mau nanya sama lu berdua Om apa? lu tau yang namanya leather 2 TDC Indonesia ga? Tahu.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 Keren ya? Keren Gokil ya? Gokil Gokil, nah Gokil. pertanyaan tapi kayaknya keren Oh pasti keren, karena oh, di dalamnya ada Budi Contest juga Om Dan ya, Door okay. Prize nya gokil-gokil dan pemenangnya juaranya, oh. itu hadiahnya gokil-gokil oh. Nah, <tanya> pertanyaan gua, kalian <tanya> berdua mau ikut apa enggak? Pasti Pasti, mental juara, mental juara Halo gimana Om? Gua tim More Ayo Wih, tim More Ayo Biasanya <tanya> yang juara-juara ini lo ga mau aja. Oke, Kurang -kurang lah. Kurang -kurang. Oke, siap Om. Thank you yeah. banget Pak dulu. Thank, thank you. Pesen gue cuma satu Om. Apa? Siapin kit lu sama mental lu. Kit udah ya. siap, mental yang belum. <laughs> thank you banget Om. Ada Om Penget namanya Om Alip Om Tengnya apa kabar Om? Baik Om. Ini Om, om, om, om, om, om. Baik, baik, baik. mau bikin mau tahu nih. Ada lu tahu enggak yang namanya Leader to TDC Indonesia 2022? Balap-balap jatuh bangun ya? Balap undur remote kan lo? Ya. Wih, mantap! Nah, gue mau nanya nih Lu bakal ikut gak event tersebut di September, tanggal 17 dan 18? Ya, itu dong Ikut, ikut. pasti, nih Lokil, dia berarti orang yang sangat support ini orang, dodinya di rumah banyak ya, banget ya, nih ya, ya, ya. chipnya Sultan, semuanya Sultan Emang doi Sultan bro <laughs> <laughs> Dan dia sangat aktif untuk event-event event dream ya Mantap nah ketemu lagi di sana sama gue siapin kit dan mental lu om enggak gue siapin dia aja bang <laughs> thank you banget om belen ada Anthony lu tau udah dulu siapa? Doi udah main RC drift dari dahulu kala, sebelum ada RC dia udah main RC drift. lu bayangkan tuh gimana main rally nya juga dia main terus pokoknya selalu datang di event event-event Om San, apa kabar Om Phan? Eh, apa kabar <laughs> Tonton eh, pertanyaan lokal aja Wih mantap mau nanya-nanya nih sama lo, Gimana gitu om? Lu tau gak yang namanya Ladder2TDC Makersia 2022? Tau Wih, oke okay. Ladder2TDC itu berencananya 17-18 September ini kan di Jakarta? Yeee okay. Doi emang selalu mengikuti event-event RC event Internasional dan Nasional Mantap, wih. pertanyaan gue buat lu om gimana, Lu emang? bakal ikut gak event tersebut? udah pasti dong, yes. ikut acara Lain RZTVC Wow, wow. oke okay. Om, oh, gue juga tahu, lu pernah ikut event RC Drip di luar negeri juga kan? Ya, pernah sekali, kali, ya, mantap DOI selalu mendatangi, oh. gue kan internasional DOI selalu mendatangi itu ya, deh Yo, yes. thank you banget om, waktunya om Sama-sama om, pesan gue cuma satu nih om Siapin kit lu sama mental lu oh. om, asli Oke, mantap! Kita siapin semuanya video TDC 17, 17, 17, dan 3, Pak! Wuhuu! Lihat namanya, One Pops! Abuh, man, man. mantap! One Top siapa kabar, One Top? Semanggu! Yori, yori, yori, yori. Yori, lagi nyeting kita tanya-tanyain tentang TDC nih. Siap! Wan! NT tahu nggak yang namanya Leader 2 TDC Indonesia 2022? Tau! Wuh, gokil! Tau! Ini dia pemenang-pemenang pro-class nih biasanya nih Klasnya hmm. udah pro nih orang nih Terus? Nah, gue mau tau nih Lu bakal ikut event tersebut nggak Ikut! Wih, mantap! Jadi lu meramaikan ya? Meramaikan Mantap! Meramaikan plus mencoba untuk dapat podium satu Wih, gokil! Okay. Karena ini event internasional yeah. ya? Nggak ada lagi kesempatan lah ini Yoi Nah, pertanyaan gue nih Om uh, Lu bakal menyampaikan untuk Orang lain yang bakal ngelawan lu itu apa? Ya.. Untuk ngelawan gue. Iya iya iya. kisih Ya siapin angle gede aja. Uh, Woi gokil. Gede kisih kisinya. Ini orang angle-nya luar biasa. Angle-angle ajaib. Ya. Gue cuma minta satu halon. Apa deh. Siapin fit lu. Hmm. Sama mental lu. Thank nah, you banget, Allah. Ada Mas Hadi ternyata. Eh? Kang Mas Hadi. Eh? <laughs> Ini, ah, kemana aja sih? Lu, Mas, review pizza saya, Mas. Sekarang <laughs> review pizza, nah, asal lu tahu teman-teman, dia salah satu bisa dibilang skillnya yang membahayakan, yang ada di RC Drift. Aduh, lebay banget sih, enggak. tapi lu songong, Mas. Enggak, gua enggak songong. Gua ngikutin guru gua aja kalau guru gua songong, ya gua ikut songong. Oh, jadi uh, tergantung atasan lu ya. Tergantung atasan. Oke, okay. order, order dari atasan. Dia sekarang lagi menghilang. Tapi karena tahu yang ya. akan ada namanya TDC nah. langsungnya tingkit dia. Persiapan dulu bosku. Persiapan, persiapan. Nah pertanyaan gue nih Mas Hadi. Ya. lu Lalu pasti tahu dong ya namanya leader to TDC Indonesia tahu. 2022. Tahu tahu, tahu tahu tahu banget. Tahu banget. Kenapa? Itu, itu, itu kan Tangerang Depok Cikarim itu ya? Tangerang Depok C itu eh, fashion itu. Oh itu fashion. bukan iya ya, ya, Thailand Drift Championship. Nah Thailand Drift Championship dan lu tahu akan ada di Indonesia kan? Tahu tahu. Makanya, gue gak mau jadi juri gitu loh. Kemarin oh. dipaksa, sebenarnya kemarin sudah ada tawaran. Saya dijadikan juri, gak mau gue mau main. Siapa tuh yang paksa? Uh, untuk... Oh, banyak kemarin ada oknum-oknum itu lah. Oknum-oknumnya cuma tiga orang, ya, sebenarnya itu lah paksa untuk menjadi juri. Iya, bagus Masuk, sih. Termasuk lu bosnya MRT pun, cenderung saya gue memaksa mau maksa Saya jadi juri, <laughs> tapi gak mau. Iya, jadi dia sebenarnya masih ada keinginan untuk menang. Karena mungkin lu bisa ngetaker skill-skill yang akan di sana. Oh nggak, ketaker sih enggak. Cuman saya punya mental yang kuat aja. Uih, songong sekali Doi. No, kita mendingan songongin orang dulu bos daripada disongongin orang. Bos. Lo oh, mana kesel dong? Ya kan pasti kesel dong. Gue suka Ega. gayanya dia. Ega. Bener gak? Nah, pertanyaan gue. Ega. Pesan apa yang mau lu sampaikan untuk drifter-drifter yang akan ada di TDC? Pesan-pesan gue cuma dua kalimat. Apa? Ega. Satu kalimat aja sebenarnya siapin kit lo dan siapin jari lo karena kit doang nggak cukup. sebentar, sentar. Kok lu kayak Dio sih? Itu kata-kata host lo itu. Oh, Kenapa enggak. lu kak? Pakai. kan kata-kata tagline lo kan siapin kit lo dan mental lo kan gue bilang gue kit dan jari. Oh kit dan jari. Kit dan jari. Kit dan jari gua karena kit doang nggak cukup. Jari. This is how we play bro. Nah. Kalau gue liat-liat emang makin songong lu ya? Oh enggak songong, ya kan gue bilang tadi, daripada disongongin orang, mending gue songong duluan. Oke, okay, gue suka gaya lu. Gitu. See you di sana. See you guys. See you, dan balik lagi gue akan ngomong, siapin kit lu dan mental lu. Oh pasti, jelas. Thank you banget Mas Hadi. Thank you.